kiri gimana sih saja dong Oke kita langsung aja masuk ke video presiden yang pertama Intro oke okay, lanjut ke presiden yang kedua oke okay, lanjut ke preset yang ketiga perut kenyang tapi masih pengen sarapan kalau nggak sayang minimal jangan sarapan goblok <int theory> oke lanjut ke presiden keempat <int>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 Kamu nanya? Oke, lanjut ke presiden yang ke-7. <San>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 lanjut ke presiden kesepuluh Sekarang, ya, ya, ya. Kamu ya. Oke lanjut ke presiden kesepuluh kasih tahu ya Oke lanjut ke presiden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 Oke okay, lanjut ke percintaan keempat belas bye Oke okay, lanjut ke versi yang ke-16 eh ke-15 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-16 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke tujuh belas. Oke lanjut ke presiden yang ke delapan belas. Oke, lanjut ke Presiden ke-19. <SILENCIO> Oke, lanjut ke Presiden ke-20. <SILENCIO> Oke okay, guys jadi mungkin sekitar jumpa risetnya dan kita bertemu lagi di video selanjutnya